Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh wah pada main lato lato nih itu kan permainan jadul wow seru banget ya lihat banyak orang pada main permainan lama wih masih main aja nih nggak apa-apalah daripada lihat lo capek sekarang kecanduan main gadget jam main lato-lato astaga udah seminggu masih aja nih gak bosen apa mana depan rumah banget mainnya ganggu banget denger lato-lato seharian woy chill gak capek apa main lato-lato mulu hmm? enggak dong soalnya lato-lato ini Seru dan mengasyilkan Betul-betul Seru sih seru Tapi mainnya jangan depan rumah orang juga dong Mainnya di lapangan sono. Maunya sih gitu Tapi Lapangannya penuh Betul-betul oh. Lah Kok bisa penuh Iya Soalnya lapangannya kita pakai main lato-lato juga. Nah. Ya udah kalau gitu, kalian cari tempat lain aja. Jangan di sini. Oke okay lah. Ayo, Iprit, kita pergi. Ayo, Iprit. Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang seharian keganggu banget denger suara lato-lato ya ampun kalian lagi, kalian lagi sudah bilangin jangan main lato-lato dekat -lato gue dong katanya cari tempat lain Di gimana sih lain sih tempat lain tapi yang di kamar gua juga dong wah ribet nih orang huh? ayo Iprit kita gebukin ayo Iprit wah kurang ajar ayo sini kalian maju ternyata main lato-lato asik juga ya